Doa Sesudah Komuni Dalam Nama Bapa dan Putara dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus selamat datang di hatiku Kini engkau sungguh tinggal dalam aku Dan aku tinggal dalam dikau Seperti sabdamu sendiri Yang makan tubuhku tinggal dalam aku Dan aku dalam dia Tuhan, Engkau roti yang hidup dari surga. Aku percayakan sabdamu. Jika seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, karena tubuhmu adalah satu, sudilah Engkau mempersatukan semua yang menyambut tubuh dan darahmu, agar mereka semua sungguh bersatu. Dan mewujudkan diri sebagai tubuhmu sendiri, yakni jemaat. Semoga mereka semua bersatu seperti yang engkau dambakan, yakni seperti engkau sendiri bersatu dengan Bapa Tuhan. Lewat tubuh ini, berilah aku semangat perjuangan sejati, sehingga dalam hidup sehari-hari. Aku semua selalu berjuang untuk membangun jemaatmu menjadi tubuhmu yang hidup yang bersatu padu dalam semangat kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.